Masuk. Misi Gus. Monggo. Keluhan panjenengan opo. Gini Gus, saya suka pusing nih. Kenapa? Ya gara-gara banyak pembodohan di negara ini. What? Jadinya kepala saya suka pusing terus Gus. Oh Gitu. Tapi kalau saya lihat-lihat sih, bukan itu penyebabnya, Mas. Hmm? Panjenengan Iki terkena santet kayaknya. What? Cara menyembuhkannya dengan dibor. Panjenengan siap, saya sembuhkan. Baik, Gus. Mana? Sini kepalanya. Salah!